Baik saudaraku, ya tadi sudah lihat videonya dan itu viral. Video itu, dan saya diminta Dimintai tanggapan oleh sahabat punitisin terkait kejadian video tadi, yaitu di mana ada seorang oknum TNI yang menendang motornya seseorang ibu, dan di situ juga ada anaknya. Ya, tanggapan saya bahwa itu tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum tni itu adalah suatu tindakan yang tidak bisa diterima apapun alasannya apapun alasannya seharusnya walaupun dibilang di situ disalib ya seharusnya Seorang TNI yang doktrinya dekat dengan rakyat, jika ada warga atau rakyat yang misalnya sering melambung, sering menyalip seperti itu, lebih baik diingatkan, yakinlah kalau tentara mengingatkan pasti didengar oleh rakyat. Itu yang pertama, yang kedua, terkadang kalau ibu-ibu itu bawa motor, biasanya selalu. Sering panik ya, apalagi situasi-situasi ramai itu juga harus dimaklumi. Kenapa saya berkata demikian? Karena apa? Seorang tentara sejati itu dilatih keras, ya, yes. dilatih keras. Sebenarnya yang dilatih itu adalah kesabarannya. Maka sebenarnya seorang tentara itu ya tidak mudah emosi hanya karena halal seperti itu. Ibaratnya ada pun seseorang warga negara Indonesia mungkin yang menantang ingin berkelahi itu pun tidak perlu diladeni. Mungkin dia orang gila orang stres. Kalau ada yang mau menantang tentara. Atau mungkin mereka adalah pemberontak. Nah itu baru bisa. Atau penjahat, perampok. Nah bisa lah itu. Kalau ibu-ibu begini. Ini mencurin nama peteni. Ini sudah keluar dari. Saptamarga. Yaitu baik-baik dengan rakyat. ya Apapun ceritanya. Ya seperti saya lihat juga ada anak-anak muda liar. Ada biasanya itu anak-anak muda balap liar. Syukur-syukur kalau di situ ada tentara ya. Bagaimana lengkap ingatkan. Bahwa itu tidak baik. Itulah. Ruhnya tentara selalu mengingatkan warga atau rakyat Indonesia. Yang sekiranya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah sepertinya ibu itu yang konon ceritanya. Konon <tuk> temlinya disalib. Ya. Hampir nabrak. Ya seharusnya nggak usah ditendang itu motor. Cukup berhenti kan panggil ibunya itu bu. Hati-hati bawa motor apalagi bawa anak. Wih senang pasti senang itu ibu-ibu itu kalau diberitahu begitu. Ya kan? Sedangkan di beberapa tempat saja saja saya lihat Yang dari aparat polisi Padahal memang tugasnya itu untuk ketertiban Itu masih bisa mengingatkan warga yang melanggar Masih bisa Masih ada saya lihat itu beberapa tempat saya lihat videonya itu ya Di beberapa video Ada warga atau ya warga masyarakat Ya, yang melanggar peraturan. Itu saya lihat itu masih ada. Saya lihat aparat polisi itu masih memberikan peringatan, memberikan pesan agar tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau polisi saja masih bisa seperti itu, tentara harusnya jauh lebih bisa. Ya, hal-hal ya, yang seperti ini. Jadi apapun ceritanya ini perbuatan tidak terpuji merusak ya merusak citra TNI bukan berarti tentara penakut bukan ya bukan berarti tentara penakut bukan tapi dalam kasus ini masalah ini ini dilihat tidak umat, tidak baik ya. tidak bagus dilihat oleh rakyat Indonesia Kemudian pesan saya kepada sahabat-sahabatku semuanya rekan-rekan TNI Polri di pun berada, agar senantiasa menjaga kekompakan, sinergitas, soliditas TNI Polri di pun berada, karena itulah yang diingin dilihat oleh rakyat Indonesia. Ya, beberapa kejadian, kejadian, ya yang di Makassar, yang di NTT, <tuh> itu adalah salah satu wujud bentuk tidak sulitnya aparat TNI maupun Polri. Akhirnya orang-orang di luar ini saling ngompori. Ada yang memuji polisi, menjelekkan tentara. Ada yang memuji tentara, ada yang menjelekkan polisi. Mereka senang kalau sesama aparat, baik TNI maupun Polri itu ribut. Woi, senang mereka itu. Ada yang keada kelompok itu senang sonang dia, ya. Maka itu saya juga berpesan kepada sahabat Korea Indonesia, tidak perlu lah berbuat demikian. Karena kalau ada kesalahpahaman antara anggota baik TNI maupun Polri, itu pasti cepat diselesaikan di internal mereka. Itu paling cepat selesai itu. Enggak <tuh> usah lagi digoreng-goreng. Ya, beritanya nggak usah digoreng-goreng lagi Untuk memperkeruh suasana Yang jelas selama NKRI berdiri Selama itu pula NKRI buti yang disebut TNI maupun Polri ya. Itu kawan Demikian Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi